Limit fungsi trigonometri Ini adalah materi yang pertama di kelas 12 IPA Untuk mata pelajaran matematika peminatan Sebelum kita masuk ke materi Sama dengan sin 180 sama dengan sin 360 Sama dengan 0 Untuk sin 30 sama dengan sin 150 Sama dengan setengah untuk sin 45, sama dengan sin 135, sama dengan setengah akar 2. Dan untuk sin 60, sama dengan sin 120 derajat, sama dengan setengah akar 3, lalu sin 90 derajat, sama dengan 1. Dan lain sebagainya, mulai dari sin 210, sampai dengan sin 300, dan sin 270. Untuk cosiness. Hati-hati, berbeda dengan sin yang tadi kita bahas. Sekarang kalau cos, kalau sin 0 sama dengan cos, eh, maaf, cos 0 sama dengan cos 360 derajat sama dengan 1. Berbeda dengan yang sin yang tadi, kalau sin 0 itu sama dengan 0, sin 360 juga sama dengan 0. Jadi hati-hati, masing-masing nilai sin dan cos itu mempunyai banyak sekali perbedaan hanya sama di angka-angka tertentu saja jangan sampai salah jangan sampai lupa jangan sampai terbolak balik karena berbeda angka berbeda pula hasilnya seperti itu khusus untuk yang tangan Nah untuk tangan tangan nol itu sama dengan tangan 180 sama dengan tangan 360 hasilnya adalah nol Lalu tangan 30 sama dengan tangan 210 sama dengan 1 3 akar 3. Jadi ingat, disitu ada 1 3 akar 3. Berbeda dengan sin dan kos. Kalau sin dan kos itu bukan 1 3, tapi 1 per 2. Jadi hati-hati, untuk tangan ini istimewa. Berbeda dari yang e, lainnya. Dan tangan 45, sama dengan tangan 225 Sama dengan 1 Untuk tangan 60 Sama dengan tangan 240 Sama dengan akar 3 Kalian bisa melanjutkan sendiri Sampai nanti tangan 330 Jadi yang kiri Khusus untuk yang positif Yang kanan khusus untuk yang negatif Pengecualian untuk Tangan 90 derajat Dan tangan 270 derajat mereka mempunyai nilai e, tak hingga Jadi bisa positif, bisa negatif Itu sekilas tentang nilai-nilai trigonometri Yang pernah kalian pelajari di kelas 10 Dan tidak hanya itu Materi yang pernah kalian pelajari di kelas 11 Itu tentang limit fungsi aljabar Dulu kita pelajari di pelajaran matematika wajib Kelas 11 Semester satu, nah, tapi kali ini saya hanya fokus ke metode substitusi. Perhatikan contoh soal berikut ini: limit untuk x mendekati tiga, untuk x kuadrat minus delapan. Nah, sama dengan x yang ada di sini, kita substitusikan dengan nilai tiga, sehingga. 3 pangkat 2 dikurangi dengan 8. Begitu kita pangkatkan, 3 pangkat 2 sama dengan 9, kurang 8 sama dengan 1. Nah, kalau kedua materi itu sudah kalian kuasai, maka selanjutnya kita bisa masuk ke limit fungsi trigonometri. Kita masuk ke materi inti, tetapi di sini kita adalah bentuk yang pertama Atau bentuk substitusi Sama seperti yang baru saja Pak Abel Review Dari limit fungsi aljabar substitusi Sama halnya dengan limit fungsi aljabar Pada limit fungsi trigonometri Juga berlalu berlaku Prinsip Nilai limit tidak boleh Sama dengan 0 per 0 Tak hingga per 0 Atau tak hingga per tak hingga Jadi kalau nanti kalian mendapati nilai limit itu adalah 0 per 0 Atau tak hingga per 0 Atau tak hingga per tak hingga Maka kita harus menggunakan cara lain Yaitu bisa dengan memanfaatkan rumus-rumus yang kita pelajari di kelas 10 Kalian masih ingat dengan sin 2x sama dengan 2 sin e cos x Cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, atau cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x, atau cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1, dan tangan 2x sama dengan 2 tangan x per 1 min tangan kuadrat x, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi itu nanti akan kita pelajari di pertemuan kedua. Jadi harap bersabar, kita mulai, dari, kita mulai dulu dari yang... Paling mendasar. Nah, dalam limit fungsi trigonometri untuk substitusi ini, perhatikan baik-baik contoh soal di bawah ini. Nilai limit dari cos kuadrat X untuk X mendekati pi per 3. Masih ingat nilai pi sama dengan berapa? sama dengan 180 kalau 180 dibagi 3 berapa? 60 nah di disini limit x e, mendekati pi 3 untuk cos kuadrat pi per 3 karena cos 60 itu adalah berapa? setengah dan setengah pangkat 2 sama dengan 1 4, maka nilai limit X mendekati pi 3 untuk cos kuadrat X adalah 1 per 4. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, limit X mendekati pi 2. Pi tadi adalah 180, kalau per 2 maka sama dengan 90. Dari tangan 3X, maka sama dengan limit X mendekati pi per 2, tangan 3 dikalikan dengan pi per 2. Jadi nilai X-nya kita substitusikan dengan pi per 2. Menghasilkan 90 x 3 adalah 270, maka tangan 270 derajat sama dengan infinite atau tak hingga. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga Untuk contoh yang ketiga ini Pak Abri menggunakan contoh soal yang berbeda dengan contoh pertama dan contoh kedua Sengaja untuk menunjukkan bahwa Apabila kita menggunakan rumus-rumus trigonometri, Nilainya sama saja dengan substitusi yang tadi kita bahas di contoh pertama dan kedua Oke, perhatikan Limit X mendekati pi per 4 untuk sin kuadrat X min kos kuadrat X. Sama dengan limit X mendekati pi per 4. Di sini negatifnya Pak Aplik keluarkan. Kenapa? Karena ini akan saya bawa ke rumus cos 2X. Nah, lanjut. Limit X mendekati pi per 4 sama dengan di sini negatifnya tetap. Tetapi, kos kuadrat X Min sin kuadrat X Berubah menjadi cos 2X Langsung saja X nya kita substitusikan dengan pi per 4 Maka menghasilkan Negatif cos 2 kali pi per 4 Pi per 4 itu Kita seringkan dengan 2 menjadi Pi per 2 Pi per 2 adalah 90 Maka negatif cos 90 adalah 0 Sebenarnya Ada negatifnya tetapi karena negatif nol itu tidak ada, dan nol itu bilangan normal. Di sini, yang kedua, Pak Abri menggunakan substitusi tanpa ada perubahan rumus. Terlihat simpel sebenarnya. Sin kuadrat X. X-nya kita substitusikan dengan pi per 4. Pi per 4 itu adalah 45. Maka sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Dan kita tahu nilai sin 45 itu sama dengan Cos 45 Sama-sama setengah kelar 2 Meskipun di sini sama-sama kuadrat Angkanya juga sama Tapi kalau dikurangkan Maka hasilnya adalah tetap 0 Jadi kalian bisa melihat perbedaannya Loh pak Lebih mudah yang ini pak Daripada yang e, menggunakan rumus tadi Memang Karena ini kita masih membahas e, Substitusi Nanti kalau kita substitusi, ternyata hasilnya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga per 0, maka mau nggak mau suka tidak suka terpaksa atau suka rela kita harus menggunakan rumus-rumus trigonometri seperti contoh yang baru saja kita bahas. Oke, itu saja tiga contoh e, dari Pak Abri tentang limit fungsi trigonometri.